Stop. Nah, yo i. Ini di seginiin kah? Seginiin kegedean guanya? Kok serem? Apa ini? Ini bukan sih? Assalamualaikum Istan, kamu sehat kan? Mm, mm. ya sehat bu. Ibu senang lihat kamu sekarang, Indi. kayaknya sudah ada perkembangan yang bagus atas komitmen kamu. Ibu harus kan? dapet dari mana? Kok bisa dapet? Ibu juga ngelihat uh, pertemanan kamu sekarang udah bertambah banyak. Ibu, bapak, adik dan kakak, foto -kak. nggak? Selalu mendukung dan doakan Indi. kamu agar di babak playoff MPL nanti. Kamu bisa lolos juara satu Potong gak? Keinginanmu selama ini Jangan pernah menyerah Meskipun Nanti ada saat-saat Kamu harus uh, Berjuang lebih siap, berat Siap, siap, siap Mungkin juga menangis <laughs> Mungkin juga pengen marah Tapi ingat tujuanmu ya nak mm -hmm. Kamu jangan lupa Jaga sholatmu Juga jaga pergaulan. Iya siap tetap hargai semua orang ya. Mm -hmm. Enaknya sambungnya biar mereka kan. orang hebat atau mereka orang nggak punya, tapi untuk menunjukkan siapa diri kamu dari sikap kamu kepada mereka itulah terminan diri kamu yang sebenarnya. Selamat berjuang ya nak. Dibuduhakan dari dia. Amin. Kok bisa dapat suara ibu saya? <laughs> <laughs> gak tau udah biasa aja dari kecil. Emang dia selalu support aku ya. Makasih banyak pokoknya buat dibukul. Oke, Gua sih auto melek ya kalau digituin. Lu semangat MPL-nya. Hmm. Pokoknya harus tenang. <laughs> Terharus sih. Soalnya itu kita citamu kalau kamu udah jadi orang yang sukses, kita usaha bersama buat besarin Max bareng-bareng. Aduh, lucu banget. Orang, papa di rumah. Bayinya. Karena ini kan kemungkinan MPL terakhir aku, jadi aku pengen ini pokoknya nanti harus suara guys ya Karena oh, ya istriku kesempatan Ini dah, terakhir Akai Jadi kayak aku kalau bisa, bisa mungkin kasih juara untuk Kui Pos dan semuanya yang udah berjuang bersama aku Terima kasih Assalamualaikum Wan Apa kabar Iwan Wan? Mak, dengar Iwan mau bertanding doangnya belas tujuh nih Hii. Mak, nih semua satu keluarga yang mendukungkan Iwan Semoga Iwan mendapat juara Amin, Ya Rabban Alamin Pak Cecil, Iwan kerja karpah Jangan lupa solat, nak ya Iwan, semangat ya Anjir, gajolah, coy teman-teman EPOS bisa juara Gue gak bisa sama orang-orang ini sih, guys ya Selalu mendukung Iwan sedih, sedih kalau gini suara orang tua kan udah lama juga enggak suara orang tua apalagi aku ingin nanti kemulian orang tua itu ngasih suara orang tua yang ngasih suara gue sedih guys, gak kan mereka di GH ya gak ketemu orang tua mereka untuk orang tuaku, aku untuk nomor aku, tuh. juga ada ada yang harus Eh, klak klak siapa. Oke, udah kan? Aku tuh lo lo, lo, lo. Oh. Lo. Lo, lo, lo, lo. lo, Kok gini? Buat itu semua satu kan. cok. Hmm. Aku juga sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah anjir enggak, gue nggak sengaja, gue tiba-tiba hilang, anjir, gue gak sengaja, tapi dari mana Iwan, gue nggak sengaja cok, tiba-tiba ke kelas. Gambar doang, ih, parah banget aja semua. Oke deh, oke, oke. oke. udah siapin mental deh. Ini aku tau lah siapa. Aku tuh support kamu senang uh, MPL karena kejadian kita kemarin mungkin aku bakal lebih sabar. Lah. Nanti kayak, papa kamu cuek Aku lebihin aja sul. Terus, <tuk> habis kamu menangin nempel sama G-Games Entah kamu mau bikin plan apa yang baru Kalau udah gak Panas, panas, enggak ya guys ya Ini uploader ken kenyang anjir, kok kayak gini caranya Kalian jangan di iniin, jangan dikasih kasih panggung uploader, uploader Gak cemburu Is, parah gak cemburu di pro player terus bingung cari duit dari mana terus istiak itu kita bisa mulai dari bawah lagi oh, gitu cilangi fotoin dari gitu, atas lagi fotoin aku bakal kayak temenin kamu dari bawah terus maaf gitu aku suka marah suka minta lebih minta banyak maunya Harapnya kamu bisa juara MPL, soalnya kamu dari dulu kan pengen juara ya. Terus, kamu juga udah seneng sama tim yang sekarang. harapnya sih, kamu nggak lupa sih punya cewek di rumah. Jangan tahu cuek aja, mau menang MPL sama SEA Games. Tapi ingat, aku juga perlu dinikahin gitu loh. Lucu juga. Gak jadi nikah kan? Teng lah. Gak ada sedih-sedihnya sih. Bahagia, bahagia. Tuh dia cuma bahagia, cuy. Cuma diem dah. Ya makasih banget udah support. Ya kalau nggak ngomong gue nggak akan tahu. Udah dipedonges. Mangat, player-player harus mangat. Eko nih Eko nih, Ariando nih, Ariando Halo sayang Triona, eh you Triona, Tiora oh, Tiora Manis Paitnya 3 huh? tahun Kita jalanin gimana Kamu berusaha keras oh, iya, iya, iya, Buat kisah. bangun karir kamu Tiora, Tiora King Berpikir King Berpikir buat top global supaya bisa bangun popularitas Dan gak cuma popularitas Tapi juga skill kamu Yang lalu kamu bus Ya, Julia kamu masuk tim besar Kamu sedang karena kamu bisa masuk jadi tim inti di Ini sana. Padahal kamu masih baru Ingat ya, kan, gak sih? Gimana ya, dulu kamu sedih Kamu kalah Dan belum angkat piala Kamu sedih Karena sebelumnya kamu yang masih juara Kamu angkat piala di stage itu Terus kamu masih mimpi tuh gimana rasanya angkat piala terus kamu rasain itu lagi pas iyan aku lihat kamu dari rumah ekspresi kamu jujur banget aku bahagia banget kayak mimpi kamu tuh jadi nyata dan kamu sekarang lagi latihan di sana kamu semangat banget setiap hari kasihan lagi sih aku hebat ya. banget sedih coy banget. anjir Aku nggak bisa bohong kalau aku nangis bangga itu sama kamu, sesal itu sama kamu. Nggak tahu deh gimana ungkapin rasa bangga dan rasa itu sama kamu. Kerja keras kamu tuh terbayarkan dan kamu selalu buktiin sama orang-orang tentang omongan kamu kalau kamu bisa. Aku mau kamu harus fokus, harus santai, inget. Kamu bentar lagi play off Cengeng lu semua Cengeng lu semua Aku berdoa Supaya kamu dan tim kamu dikasih jalan <laughs> Ingat ya Cengeng Cengeng kamu, kamu harus Yakin kalau kamu menang Dan kalau bisa, bisa Insya Allah Kita M1 Aku bakal lihat kamu Di stage besar itu nanti Dan Semoga akhir tahun ini rencana kita buat liburan jadi ya biar kamu ke pantai cari refreshing kita bisa hepan semangat ya aku selalu support kamu aku selalu bangga buram sama kata, kamu aku buram. mau ngelewatin gelisah semuanya sama kamu insyaallah kita terjana see you I love you so much babe Apa, apa, apa, suara anaknya apa, apa, ya apa, ya apa, apa, apa, apa, apa, apa, ya, kira-kira anaknya apa, Anjir. anaknya masih baik kayaknya. halo papa gitu tadi. apa, apa, apa, Bentar bentar Alea ya Alea Siapa yang ngomong Alisha Ngaco Alea Alea Eh Alisha kah Alea Alea support ya guys, kan buat Sistem berapa hmm. ini? Udah Aduh, kasihan ya guys ya ya cengeng an Enggak ya, mana ada gua nangis ya emang kalian kasihan ya guys ya kerja dari properti tuh berat banget terawal juga terawal dari dari korosif itu it's okay ora semangat ora gue belum pernah liat ini sih banyak sih yang gue belum pernah liat dari video-video gitu Karena aku baru join ini game terakhir dia ya kayak cengeng anjir gue nangis ya emang kalian emang nangis banyak ya cengeng susah okay. Ya. kan kangen-kangen kak.